Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tiarapedia Masyarakat Jawa kuno Ogah minum susu sapi Kenapa? Karena sapi itu disakralkan Pada kesempatan ini saya akan membahas Tentang sapi Mengapa harus sapi? Karena sapi adalah salah satu hal yang paling mendasar Dalam kesadaran Weda di agama Hindu Sejak dulu kita sering mendengar umat Hindu mensucikan sapi bahkan tidak membunuh atau memakan dagingnya. Tetapi kenyataan di masyarakat masih banyak umat Hindu yang mengkonsumsi organ-organ dari sapi ini. Selalu yang akan menjadi pertanyaan dalam hati kita jika terjadi penyimpangan seperti ini adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada nilai-nilai moral kehinduannya? Apa kemajuan zaman telah melunturkan kepercayaan agama Hindu? Atau karena agama Hindu terlalu sibuk dengan ritual-ritual dan melupakan tatva sebagai salah satu kerangka agama Hindu keagungan sapi Jika kita mau sedikit saja meluangkan waktu membaca buku-buku yang mengulas tentang hal ini Tentu pembantaian sapi tidak akan terjadi lagi kita akan membahas sloka dalam Weda yang melindungi dan mengagungkan sapi Dalam kitab Weda Awal sampai akhir memuat sloka-sloka yang mengajarkan kita Agar tidak menyakiti sapi dan mengagungkan sapi Hendaklah senjatamu bukan untuk membunuh sapi dan manusia Atau Terdapat keterangan sapi adalah ibu kita Sapi jantan adalah ayah kita Kedua makhluk ini adalah Pemberi kebahagiaan kepada kita Baik di dunia maupun setelah kita meninggal Ya, hal itu yang diyakini Oleh orang-orang yang beragama Hindu Mengapa mereka menganggap Bahwa sapi dikatakan sebagai ibu kita Kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari Kita akan sadari Bagaimana besarnya peran dari sapi? Di saat sang ibu tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya, maka tanggung jawab itu, beliau serahkan kepada sapi dengan memberikan susunya. Dan peran dari sapi tidak hanya sebatas itu saja, tetapi terus berlanjut, bahkan sampai kematian menjemput orang itu. Memperhatikan kenyataan ini, apa tidak pantas sapi disebut sebagai seorang ibu? Dalam seloka 1.164.27 disebutkan sapi ini tidak boleh dibunuh Mempersembahkan susu kepada dewa dan dia berkembang demi keuntungan kita Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java Yang terbit pada tahun 1817 menyayangkan potensi susu sapi di Jawa disiasiakan masyarakat Rujuk riset ekspos statistik, Dutongwin Raffles menemukan fakta mengapa susu di kalangan orang siap dan Cina rendah. Ternyata mereka tidak berkenan meminum susu hewan, mereka merasa jijik karena bagi mereka sama dengan meminum darah. Bagi mereka, susu itu seperti darah yang berwarna putih. Tingkat konsumsi susu yang rendah di masyarakat Indonesia bisa jadi karena masyarakat Nusantara pada zaman dulu memang tidak memiliki kebiasaan meminum susu. Nusantara identik dengan kawasan agraris dan pesisir Hewan ternak seperti kerbau dan sapi lebih dimanfaatkan tenaganya Untuk memajak sawah dibandingkan dimanfaatkan untuk dikonsumsi Termasuk susunya Kebiasaan mengkonsumsi susu sangat terkait dengan karakteristik biologis sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan Awalnya tentu terkait lingkungan abiotik dan biotiknya Populasi Mongoloid umumnya tinggal di kawasan tropis yang menyediakan kebutuhan nabati sepanjang tahun. Ketersediaan suplai berlimpah ini mengkikis kreativitas manusia dalam melakukan rekayasa produk hewani. Sebaliknya, dalam lingkungan empat musim, maka kesempatan untuk bertani relatif terbatas dan hasil dari pertanian tidak sanggup mengimbangi kebutuhannya. Produk-produk ternak dapat membantu mencukupinya, dari mulai susu sampai beragam keju ragam keju terbanyak ada di Eropa sampai saat ini tak heran pula bila ras cenderung memiliki ketahanan lebih terhadap laktose alasan berikut adalah dikaitkan dengan golongan darah di nusantara golongan darah yang dominan adalah O diakini bahwa golongan darah O cenderung rendah enzim cerna susunya cenderung intoleransi protein susu, gejala intoleransi susu, laktose ini macam-macam Mulai dari mencret, muntah, alergi, gatal-gatal, asma, dan lain-lain Sehingga beberapa daerah memanfaatkan susu dengan cara difermentasi Contohnya dadih dan danke Adalah masyarakat dengan akar kebudayaan menggembala yang menginsiasi tradisi meminum susu Sejak 9000 SM hingga 8.000 SM susu sudah dikonsumsi di Timur Tengah. Masyarakat Eropa baru mulai minum susu pada tahun 3.300 hingga 1.000 karena diyakini berkhasiat untuk menguatkan tubuh. Di Nusantara sendiri tradisi mengembala belum mantap hingga abad ke hari ini sehingga sumber makanan hewani berbasis ternak lebih sedikit dibandingkan sumber makanan dari nabati. Lebih-lebih, sapi disakralkan dalam tradisi umat Hindu Indonesia adalah salah satu negara yang terendah dalam mengkonsumsi susu di dunia Bila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan tingkat konsumsi per kapita dan produk susu 16,7 kg per tahun Jargon 4 sehat 5 sempurna yang dikampanyekan sejak lama ternyata tidak bisa mendorong masyarakat Indonesia untuk meminum susu Padahal kandungan gizi susu sangat diperlukan oleh tubuh dalam loka karya media, Christian Flag Indonesia, Milk Fair Station di Jakarta, Kamis Terungkap mengapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa meminum susu Rupanya masyarakat di Indonesia sejak dulu memang tidak memiliki kebiasaan meminum susu Sejarawan kuliner Universitas Pajajaran, Fadli Rahman mengumumkan Mesantara identik dengan kawasan agraris dan pesisir Hewan ternak seperti kerbau dan sapi lebih dimanfaatkan tenaganya untuk memenjak sawah dibandingkan untuk dikonsumsi, termasuk susunya. Di Indonesia, kebiasaan meminum susu mulai dikampanyekan oleh Lembaga Makanan Rakyat LMR di bawah ahli gizi Purwo Sudarmo pada tahun 1951 melalui konsep 4 sehat 5 sempurna. Sudarno menilai susu adalah penyempurnaan dalam menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari Untuk menyiarkan konsep itu pada tahun 1951 yang menerbitkan buku Dapur Indonesia zaman baru Berdasarkan hasil Kongres Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1948, Sudarmo menyusun strategi pola konsumsi sehat bagi masyarakat Indonesia. Di antaranya meliputi kacang hijau, kedelai, dan susu. Menurut Sudarmo, bahan-bahan konsumsi itu sangat bermanfaat dan harus disukai segala kalangan, khususnya anak-anak. Pemikiran itu muncul setelah Sudarmo melihat kasus-kasus malnutrisi dan kelaparan hebat pada masa sulit dan peperangan di Indonesia sepanjang dasawarsa tahun 1930-an. Hingga 1940-an Pada masa awal kemerdekaan Susu umumnya masih dianggap oleh kebanyakan rakyat Indonesia Sebagai konsumsi kaum elit Dan disakralkan oleh orang-orang yang menganut kepercayaan agama Hindu Bahkan minum susu dianggap menaikkan status seseorang Fadli mengatakan pada masa setelah perang banyak lahan peternakan terbengkalai dan rusak, sehingga produksi susu menurun tajam pada periode 1940-an hingga 1950-an Sudarmo sempat menguji coba pembuatan susu kedelai dan kacang hijau Sudarmo berusaha agar produk susu nabati ini dapat mencapai faedah yang setara dengan susu sapi Nah, sahabat Yarapedia begitulah mengapa konsumsi susu di Indonesia sangat rendah karena selain di Indonesia masih menganut kepercayaan agama Hindu Susu sapi juga tidak menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia Dan tentu saja kebiasaan itu masih terbawa hingga saat ini Terima kasih sudah menyaksikan channel Tiara P2 Tetap stay di channel ini agar anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Tiara Pedia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh